Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dong Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wu Dong di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 845, Pertempuran Caotik, Guyuran Air danau mengalir turun dari langit seperti badai, sebelum akhirnya mendarat di tanah. Bahkan tanah itu sendiri gemetar karena kekuatannya. Bayangan besar menutupi tempat itu dari udara. Sementara aura yang sangat ganas menyebar, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ini adalah ular iblis berkepala tiga hu. Lindong mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat serius ketika dia menatap makhluk besar yang muncul di depan matanya. Bagian dari makhluk ini yang terpapar di atas permukaan air sudah beberapa ratus kaki. Sisik merah menutupi tubuh besarnya seperti baju besi terberat. Dan gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan dipancarkan setiap kali tubuh besar bergerak. Ada tiga kepala ular ganas raksasa di bagian atas makhluk itu. Masing-masing kepala ular ini memiliki tanduk yang tajam. Kilau yang sangat dingin berkedip-kedip di mereka. Menyebabkan tanduk-tanduk itu muncul seolah-olah mereka cukup tajam untuk merobek ruang itu sendiri. Sizzle, sizzle. Pada saat ini, Dimensnake berkepala tiga sedang menatap kerumunan di sekitar danau dengan mata merah yang kejam. Kegigihan seperti itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kalian semua benar-benar berani menumpangkan tangan pada sesuatu milik raja ini. Banyak orang mati mencari orang bodoh. Petik 2. Dimensnake berkepala tiga membukanya dengan mulut besar saat menatap semua orang. Akhirnya, raungan yang sangat gelap dan dingin bergemuruh di udara. Dengan kekuatannya telah mencapai level ini, sudah mungkin bagi Dimensnake berkepala tiga untuk berbicara bahasa manusia. Jika mau, itu bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun, kekuatan bertarungnya pasti akan berkurang jika itu terjadi. Situasi saat ini jelas tidak memungkinkannya melakukan hal seperti itu. Kalian semua akan segera keluar dari pulau roh misterius. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun dari kamu bertahan terlepas dari mana kamu berasal. Petik 2. Mengaung. Dimensnake berkepala tiga tiba-tiba menekuk tubuhnya dan meraung setelah kata-katanya terdengar. Aliran udara yang menakutkan menyapu. Itu seperti badai saat mencabut hutan di sekitarnya. Momentumnya menakutkan, beberapa orang memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka di hadapan Demon Snake berkepala tiga, yang telah mengungkapkan niat membunuh. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, yang terakhir adalah ahli tahap awal mendalam kehidupan asli. Selain itu, itu diperkuat oleh konstitusi binatang iblis. Ini membuatnya semakin sulit untuk menghadapinya, meskipun mereka memiliki keunggulan angka. Mereka masih merasakan ketakutan di hati mereka. Haha, <Behavior> harta alam seperti itu milik mereka yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Karena kita dapat datang ke sini, itu berarti kita memiliki kedekatan dengannya. Ada enam buah roh misterius kehidupan di sini. Namun kamu ingin memonopoli semuanya. Bukankah kamu agak terlalu rakus? Wei Song tertawa samar ketika semua orang terguncang oleh keganasan dari Dimensnake berkepala tiga. Semua orang, meskipun kita juga bisa dianggap sebagai pesaing, kita saat ini memiliki musuh timbal balik. Aku menyarankan agar kita bekerja sama dan menghabisi orang besar ini terlebih dahulu. Bagaimana kedengarannya? Wei Song melirik berbagai faksi saat dia tersenyum. Wei Song juga jelas menyadari bahwa itu sulit untuk berurusan dengan iblis ular berkepala tiga. Jika dia melakukannya hanya dengan kelompoknya saja. Dia kemungkinan akan membayar dengan harga yang lumayan Membawa kerugian sendirian sementara semua orang memandang dengan niat buruk jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan Berbagai faksi di sekitar danau saling memandang setelah mendengar kata-kata Wei Song Akhirnya, mereka mengangguk bersamaan Mereka juga sama menyadari apa yang dipikirkan Wei Song Namun, dalam menghadapi situasi ini Memang benar bahwa mereka perlu bekerja sama sementara untuk menyelesaikan ular iblis berkepala tiga yang menyusahkan ini. Ayo bekerja sama, kalau tidak, tidak ada yang akan bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Petik 2. Satu-satunya serigala satu tangan Mozan juga berbicara dengan suara serak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya Lindung mendengarnya berbicara. Selain itu, kata-kata orang ini tampaknya memiliki jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak orang mengarahkan pandangannya kepadanya ketika dia berbicara. Haha, Kakak Mozan adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Aku telah lama mendengar bahwa teknik pedang saudara Mozan sangat hebat. Tampaknya hari ini akan menjadi pembuka mata bagi aku. Wei Song tanpa sadar tertawa. Setelah mendengar ini, Mozan melirik Wei Song dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah dalam menghadapi kata-kata ini yang merupakan upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Ayo, lakukan. Sebuah suara acuh Acuh ditransmisikan dari mulut Mozan. Pada saat berikutnya, dia benar-benar memimpin untuk bergegas maju. Dengan mengepalkan tangannya, bila hitam besar muncul dalam sekejap dari udara. Dia tiba-tiba menebas dimensnake berkepala tiga dengan marah. Bang. Bilahnya berkedip ketika pola cahaya hitam menyapu ke bawah dengan kecepatan yang menakjubkan. Selanjutnya, itu menabrak Dimensnake berkepala tiga dengan kecepatan kilat. Segera, jejak darah muncul. Armor skala keras tampaknya telah dipotong oleh serangan pisau. Aura pisau yang tajam. Mata lindung sedikit mengeras saat dia menyaksikan adegan ini. Aura bilah mozan ini jelas sangat tajam. Tidak heran dia memiliki kemampuan untuk melukai ahli tahap awal mendalam kehidupan. Mengaung, serangan oleh Mozan juga memecahkan kebuntuan di daerah tersebut. Mata iblis ular berkepala tiga berubah merah sepenuhnya merah. Segera membuka mulut ular besar. Sebagai tiga pilar cahaya hitam berbau busuk menembak langsung ke arah Mozan. Swoosh, ketika tubuhnya berada di udara. Kaki Mozan bergerak dengan cara yang aneh. Dengan sempit menghindari tiga pilar cahaya hitam yang melesat ke arahnya. Segera setelah itu, beberapa tangisan menyedihkan terdengar dari belakangnya. Beberapa individu yang tidak beruntung telah tertabrak. Mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih yang mengeluarkan asap-asam di tengah-tengah tangisan menyedihkan ini. Energi dari Demon Snake berkepala tiga jelas mengandung racun mematikan yang sangat menakutkan. Menyerang, kedamaian benar-benar hancur ketika serangan itu mendarat. Darah merah naik di mata banyak faksi di sekitarnya Selanjutnya Suara angin deras tiba-tiba muncul Karena banyak tokoh bergegas ke depan Dan serangan kuat menyelimuti Dimensnake berkepala tiga Kami juga akan menyerang Semua orang berhati-hati Guyan dengan lembut berteriak setelah melihat adegan ini Sangat mudah untuk ditargetkan oleh semua orang Jika mereka tidak menyerang pada saat ini Oleh karena itu pada dasarnya, tidak mungkin untuk duduk dan menonton sambil menunggu untuk mendapat manfaat dari upaya orang lain. Lindong, jika ada kesempatan nanti, kami akan membuat celah bagi kamu untuk merebut buah roh kehidupan misterius. Bagaimana menurutmu? Guyan menatap Lindong dan bertanya, "Oke, okay. Lindong mengangguk, situasi ini cukup kacau. Jika kelompok Guyan terlibat, itu akan menghemat banyak upaya." Lindong tidak lagi tinggal setelah suaranya terdengar, tubuhnya bergerak dan dia memimpin untuk bergegas ke depan Cahaya hijau melonjak di tubuhnya, saat dia melemparkan tinju Sebuah kekuatan yang kuat tanpa ampun menabrak tubuh besar dari Dimensnake berkepala tiga Bang, namun, angin kepalan ganas dari Lindong ini hanya menghasilkan sedikit penyok pada sisik iblis ular berkepala tiga Cedera seperti itu jelas bukan apa-apa bagi tubuh besar Dimensnake berkepala tiga. Pertahanan yang kuat, Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya ketika dia melihat ini. Sebuah tahap awal yang mendalam demonic beast memang memenuhi reputasinya. Bang-bang-bang, setelah kelompok Lindong bergabung dalam pertempuran, udara di atas danau ini jelas menjadi lebih kacau. Banyak tokoh terus melayang di udara. Segera setelah itu. Serangan datang mengalir seperti badai dan mendarat ke tubuh besar ular iblis berkepala tiga. Namun demikian, ular iblis berkepala tiga tidak berakhir dalam kerugian meskipun serangan ganas dari semua orang. Saat ketiga kepala ular itu berayun ke depan dan ke belakang, banyak pilar cahaya hitam berbau busuk keluar. Siapapun yang terkena akan segera menjerit sengsara bahkan jika mereka adalah sembilan ahli tahap Yuan Nirvana. Daging mereka akan meleleh saat mereka dengan putus asa bermanuver dengan kekuatan yuan mereka untuk mengblokir erosi dari racun. Percikan-percikan, banyak sosok terus jatuh ke danau dari udara saat kedua pihak bertarung dengan mata merah. Danau yang semula jernih secara bertahap mulai diwarnai merah. Dari sini, orang bisa melihat seberapa intens pertempuran itu. Swoosh, lindung melangkah mundur, menghindari pilar cahaya hitam yang lewat tepat di depan dadanya. Matanya samar-samar berkedip ketika dia melirik pada snake berkepala tiga berkepala di bawah, yang masih sangat hidup meskipun diserang dari semua sisi oleh ratusan ahli. Kekuatan demon snake berkepala tiga ini memang luar biasa hebat. Namun, itu tidak dapat menghadapi begitu banyak lawan sendirian. Kekuatannya akan habis cepat atau lambat jika ini berlanjut. Aliansi sementara itu akan segera runtuh begitu kekuatan Dimensnake berkepala tiga melemah. Pada saat itu, mereka yang telah bertarung berdampingan sebelumnya tanpa ragu-ragu akan mengarahkan bila mereka ke arah orang-orang di samping mereka. Oh, mata lindung tiba-tiba menyapu permukaan danau yang merah darah, saat murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas di bawah air danau. Riak ini adalah energi mental. Lin Dong sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu kelompok dari klan Wei dan cukup yakin. Dia melihat bahwa sosok berjubah hitam di tengah kelompok tiba-tiba melambat. Jelas, dia membelah perhatiannya untuk mengendalikan sesuatu. Mereka memang tidak mau jujur. Lin Dong tertawa dingin. Kubuhnya segera meminjam momentum dari menghindar untuk mendarat di permukaan danau. Sebuah cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari bawah kakinya ketika dia melakukan kontak dengan permukaan air dan memasuki danau. Sementara tubuhnya sekali lagi menyerbu keluar dan bergabung dengan medan perang yang kacau. Bang-bang, kekacauan berlanjut dengan cara yang agak gila ini sementara enam buah roh kehidupan misterius di pulau kecil itu mulai memancarkan cahaya hijau giok. Mereka begitu menggoda sehingga mata seseorang akan memerah karena melihat mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya bab 846, masing-masing menampilkan keterampilan mereka. Bang-bang, beberapa serangan hebat turun dari langit sekali lagi. Selanjutnya, mereka menabrak dengan kejam ketubuh besar di berkepala tiga. Suara teredam rendah dan dalam muncul ketika air danau di sekitarnya meledak, menyebabkan gelombang besar seratus kaki terbentuk. Ledakan, namun... Ular iblis berkepala tiga itu tetap sangat ganas meskipun dikelilingi oleh banyak praktisi penyerang. Energi mengamuk keluar, ketika selusin ular air terbentuk di sekitar tubuhnya, sebelum menyapu keluar. Segera, selusin ahli dipukul, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka mengundurkan diri dengan cara yang menyedihkan. Ular iblis berkepala tiga ini memang sangat kuat, jika itu pertarungan satu lawan satu. Bahkan Lindong harus mengalami pertempuran pahit untuk muncul sebagai pemenang. Namun, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang hadir semuanya adalah individu yang sangat berpengalaman. Apalagi mereka semua relatif kuat. Oleh karena itu, kekuatan Dimensnake berkepala tiga mulai menunjukkan tanda-tanda melemah saat terus terjerat dalam pertempuran ini. Tanda ini tidak diragukan lagi seperti tonik yang memperkuat semua orang. Segera. Badai seperti serangan menjadi semakin hiruk-pikuk. Mengaung. Dimensnake berkepala tiga menjadi semakin jengkel ketika menghadapi situasi ini. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kecerdasan yang hebat. Mata ular merahnya yang merah berkedip-kedip sejenak. Sebelum tubuhnya yang besar tiba-tiba mulai tenggelam. Pada akhirnya, sekali lagi tenggelam ke dalam danau dari kedalaman yang tidak diketahui. Dari kelihatannya, Ular itu sepertinya sudah menyerah. Ku, banyak ahli melayang di udara. Mereka sedikit terengah-engah ketika mereka menatap Dimensnake berkepala tiga. Yang telah dipaksa kembali ke danau. Sementara sukacita melintas di mata mereka. Tampaknya kekuatan dari jumlah besar mereka memang cukup besar. Kalau tidak, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memaksa Dimensnake berkepala tiga untuk mundur hari ini. Itu hanya mundur dalam masalah ini. Lindung memandang permukaan danau, yang perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya tidak mengandung kegembiraan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Demon Snacket berkepala tiga jelas memiliki kekuatan pertempuran yang besar. Retret ini jelas bukan karena takut pada mereka, tetapi lebih tepatnya menghindari serangan mereka untuk sementara. Sungguh orang yang licik. Rencananya menunggu orang-orang di sini untuk bertarung satu sama lain untuk buah roh misterius kehidupan. Sebelum keluar dan menuai manfaat dari pertikaian itu. Guyan berkomentar dengan suara rendah. Demon Snake berkepala tiga ini jelas mengerti bahwa itu tidak akan bertahan lama dalam situasi seperti itu. Namun, orang-orang ini jelas tidak bersatu. Di bawah godaan buah roh misterius kehidupan, kerjasama yang disebut di antara mereka dengan cepat hancur. Pada saat itu, orang-orang ini akan mulai saling membunuh tanpa intervensi. Sangat mungkin bahwa banyak orang di sini menyadari logika ini. Namun, tidak ada yang akan bisa mencegahnya. Lindung sedikit mengangguk, matanya menyapu langit. Setelah itu, dia merasa suasana menjadi sedikit aneh. Cahaya berkelip di mata beberapa orang. Mereka yang awalnya berada dalam jarak dekat juga mulai dengan hati-hati menjaga jarak. Rasel-rasel. Sementara suasananya aneh, life spiritual misterius buah di pulau kecil itu tertiup angin lembut, menyebabkan suara gemerisik samar. Keenam buah roh misterius kehidupan di atasnya berkedip dengan kilau menggoda. Swosh. Suasana aneh tidak bertahan lama karena keserakahan berkumpul di mata banyak orang. Sebuah. Sesaat kemudian, belasan figur tiba-tiba berbalik dan langsung bergegas menuju pulau kecil itu. Swosh. Namun. Mereka baru saja bergerak ketika kekuatan dingin yang tajam meletus di atas kepala mereka. Segera, beberapa dari mereka terlempar saat mereka memuntahkan darah sebelum mendarat di danau. Suasana aneh juga benar-benar runtuh pada saat ini. Hubungan kerjasama sebelumnya juga langsung hancur. Scarlett melonjak di mata semua orang saat mereka berlari bersamaan ke depan. Bergerak, mata lindung mengeras saat melihat ini saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Kubuhnya sudah tersapu saat tangisannya terdengar, sementara Guyan dan yang lainnya di belakangnya dengan cepat mengikuti. Mata mereka dengan hati-hati menatap lingkungan yang kacau. Bang bang bang, pada saat ini, langit mereka sudah jatuh ke dalam kekacauan total. Berbagai faksi telah menjadi sedikit gila di bawah godaan buah roh misterius kehidupan. Serangan ganas akan segera diluncurkan terhadap siapapun yang berasal dari faksi yang berbeda. Apa yang disebut kerjasama telah menjadi sangat rapuh dan menggelikan di bawah godaan dari buah roh kehidupan misterius. Lindong sangat cepat, dia menghindari banyak serangan hebat sepanjang jalan saat dia langsung menuju ke pulau kecil itu. Namun, beberapa kekuatan angin menyeramkan datang dari kanannya ketika dia berada tidak jauh dari pulau kecil itu. Bang, mata Lindong berubah sedikit dingin, dia berbalik dan melemparkan pukulan yang secara langsung menghancurkan angin yang masuk. Setelah itu, dia menoleh, dan melihat empat sosok menatapnya dengan mata yang tidak ramah. Kalian yang baru saja tidak akan menghilang lagi. Lindung menatap keempat orang itu, ketika rasa dingin di matanya meningkat. Ini karena keempat orang ini berasal dari bajak laut naga hitam, yang telah memikat dua binatang iblis ke arah mereka sebelumnya. Heh, orang ini agak sulit. Empat orang dari bajak laut naga hitam tertawa dengan cara yang aneh. Ekspresi mereka telah berubah sedikit setelah melihat Lindong menghancurkan serangan terkoordinasi mereka dengan satu pukulan. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia menatap mereka berempat. Kilatan ganas tiba-tiba melintas di mereka di saat berikutnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan setelah melesat ke depan. Cermat Wajah keempat bajak laut naga hitam ini berubah setelah melihat ini. Jelas mereka tidak berharap bahwa Lindung akan menjadi penentu ini. Namun, mereka jelas orang-orang dengan pengalaman pertempuran yang kaya. Mayestik Yuan Power melonjak, dan mereka melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan Yuan mereka berkumpul dan menyerang Lindung dengan momentum ganas. Bang, lampu hijau yang gemilang meletus dari tubuh Lindong. Dia dengan cepat mengayunkan kakinya, lampu hijau berkumpul di atasnya, membuatnya tampak seperti ekor naga hijau. Bang, angin dari kaki Lindung meledak bahkan udara itu sendiri. Segera, tendangan itu bertabrakan dengan serangan gabungan dari empat bajak laut naga hitam. Kamu ingin mati? Senyum buas bangkit di wajah keempat bajak laut naga hitam setelah mereka melihat bahwa Lindung benar-benar berani mengambil mereka berempat sendirian. Namun, senyum ini belum menyebar ketika mereka tiba-tiba membeku. Ini karena... Mereka bisa merasakan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu keluar dari titik kontak. Bang, serangan gabungan dari empat langsung runtuh. Ur, kekuatan menakutkan merembes ke tubuh empat individu tanpa reservasi. Segera, ekspresi mereka memucat ketika mereka memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur dengan cara yang menyedihkan di depan banyak mata yang terkejut. Sebelum akhirnya menembak ke danau di bawah seperti bola meriam. Orang yang sangat kuat, meskipun langit saat ini luar biasa kacau. Mata beberapa orang tanpa sadar menunjukkan rasa takut setelah melihat serangan hebat Lindong. Mereka mungkin sudah melihat Lindung bertarung di kaki gunung. Tetapi keempat bajak laut naga hitam ini semuanya berada di puncak sembilan panggung Yuan Nirvana. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Lujian. Jika mereka bergandengan tangan. Mereka bahkan akan bisa bertarung melawan setengah langkah menjadi ahli tahap mendalam hidup. Meskipun demikian, mereka masih langsung dikirim terbang dengan satu tendangan dari Lindong. Ini banyak orang untuk mulai memperlakukan ini hanya sembilan tahap Yuan Nirvana Lindung dengan cara yang sangat serius. Bocah ini, Wei Song juga melihat adegan ini dari dekat. Ekspresinya sedikit tenggelam. Tetapi segera setelah itu, dia mengeluarkan tawa dingin. Tubuhnya berbalik, dan dia bergegas ke pulau kecil dengan kecepatan kilat. Swoosh, namun, Wei Song baru saja bergegas keluar, ketika aura pisau yang sangat tajam tiba-tiba jatuh dari langit, memaksanya untuk segera mundur. Setelah itu, ekspresinya suram saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan satu lengan Mo Zan mengawasinya dengan mata acuh Tak Acuh Karena saudara Mo punya waktu, aku juga akan bermain denganmu. Wei Song tertawa samar. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan menyerang Mozan. Serangan tak henti-hentinya dilepaskan, menahan Mozan kembali dalam proses. Gemuruh, kekacauan di langit berlanjut. Namun, siapapun yang memasuki area dalam radius 100 kaki dari pulau kecil itu akan segera menemui serangan dari semua arah. Dengan cara ini, tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke daerah itu. Pemandangan seperti itu agak aneh. Hihi, karena tidak ada yang bisa mencapai buah roh kehidupan misterius. Aku tidak akan punya pilihan selain menikmatinya sendiri. Tawa lembut tiba-tiba keluar dari udara di tengah-tengah kebuntuan ini. Setelah itu, danau di sekitar pulau kecil itu hancur berantakan. Sosok yang agak transparan menembak dengan kecepatan kilat dan berlari menuju pohon roh misterius kehidupan. Tubuh spiritual energi mental, master simbol ilahi. Semua orang di udara memiliki perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Mata mereka buru-buru dilemparkan ke arah kelompok klan Wei. Tangan orang berjubah hitam itu saat ini diperpanjang. Karena gelombang demi gelombang energi mental yang kuat dengan cepat meletus darinya. Energi rohani tubuh mental, biasanya, seseorang hanya bisa membentuknya setelah mencapai tingkat master simbol ilahi. Dari sudut pandang tertentu, itu adalah keberadaan yang sedikit mirip dengan Roh Yuan. Namun, ketika dibandingkan dengan Roh Yuan, tubuh spiritual energi mental ini muncul sedikit halus dan aneh. Desir tubuh spiritual energi mental sangat cepat, itu mendekati pohon roh misterius kehidupan dalam sekejap. Namun, sudut mulut lindung terangkat untuk membentuk senyum dingin ketika tubuh spiritual energi mental akan melanjutkan. Swoosh. Permukaan danau di sekitar pulau kecil itu meledak, ketika kilatan cahaya kemasan melesat dengan kecepatan kilat. Akhirnya, cincin emas yang tajam melesat ke depan, dan menembak dengan kejam ke arah tubuh spiritual energi mental. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.